Yo apa apa. What's up? Selamat datang lagi. Welcome kembali lagi di channel gua ya, kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gua bakal ngasih tips untuk kalian semuanya yang baru main The Crew gitu kan, baru install. Jadi kalian lihat aja nih duit gua B itu sekitar dari apa ya? Pokoknya duit yang buat bikin yang buat beli mobil ya. Itu udah 2.400 lumayan lah ya untuk pemula ya. Gue juga ngumpulinnya lumayan lama ya karena ya memang di sini ngumpulin duitnya lumayan Uh, susah juga gitu ya Jadi gua bakal ngasih tips bagi kalian Nah, kalian langsung saja menuju aktivitas Tadi kan, terus ke Pro Racing Di sini ya, Pro Racing Ini paling mudah dah gua kasih tau ke kalian semuanya Oke, okay, dan habis itu kalian uh, cari sampai ke paling... nggak mm, paling kanan juga, tengah ya Yaitu namanya Jersey Change Bung Cup Change Bang Cup Change Bang Cup Kok jadi bahasa Thailand ya? Nah, ini... Ini kalian bisa langsung, uh, gue yakin walaupun mobil kalian belum upgrade ya, cuman ini bisa nih sampai ke difficultnya yang ke Ace ya, karena Ace itu dapatnya satu ribu coy. Dan untuk mendapatkan uang tersebut, kalian hanya perlu membutuhkan waktu sekitar empat menit ya, world recordnya aja itu tiga menit 17 detik gitu ya, kalian bisa mendapatkannya di 4 menitan, mobil gue udah uh, lumayan full ya, nggak full banget juga nggak eh, mentok banget juga mobil gua upgrade-nya Dapat 4 menit 19 detik Gitu Oke langsung kita triple aja Oke dan di sini juga ini enaknya ya Kenapa gua menyarankan uh, track ini untuk Cari duit secara cepat ya Kalian lihat aja duit gua 2 juta itu hampir tiga harian aja ya garian harian Sekitar tiga hari ya Itu juga ada maris nya juga Dapat 3 juta tuh 2 juta setengah ya Nah jadi kalian kayak gini ya ini track sangat-sangat mudah. Ini nge loh game ini di-record bangke memang. Ya, sebelum itu juga kalian race ya, sebelum balapan. Pickle-nya di-setting dulu ya, di-performance. Abis itu, di sini kalian bisa setting ya. Setting mobil kalian, set itu adalah, yang di atasnya itu ada logo B-nya, kayak gitu tuh. Ada logo B-nya itu biar dapat bonus ya. Dapat bonus buat... Uh, selesai race. Jadi ini semuanya gua setting ada B-nya nih. Ini kecuali ini nih. Ini padahal ada B-nya cuman terlalu jauh ya. Ini 284 di sini bandingnya 313. Jadi gua mending pakai ini aja dulu. Jadi semuanya gua pakaiin yang ada logo B-nya biar bisa dapetin uh, bonusnya maksimal juga gitu loh. Oke, langsung saja kita ke race-nya tadi ke pro racing habis itu di touring car abis itu di mana tadi uh, yang di tengah yang enggak sampai ujung oke okay, ini dia change difficult-nya ke Ace langsung trepo. kenapa gua milih uh, ini ya milih sirkuit uh, ini ya karena ini paling mudah dan Kayak santai aja gitu loh mainnya balapannya santai nggak perlu tegang jadi bisa buat uh, nyari duitnya lebih cepet gitu loh coba langsung aja kita mulai dulu ini ya di touring car karena coba kalian lihat saja gua tampilannya di minimap di pojok kanan bawah itu minimapnya coba kalian lihat gampang banget treknya gampang banget cuman lingkarin doang ngelingkerin lapangan terus di sini juga nggak perlu kalian sibuk ribet-ribet ngerem. Ini cuman cukup gas aja sepanjang jalan habis itu belokin pada saat yang tepat tuh. Belokin. Enggak usah di rem. Gas aja terus. Lepas, nos, tuh. Gampang kan? Tinggal kalian ulang-ulang aja kayak gini lagi. Tuh. Berarti gitu gas lagi, nos, tuh. Easy peasy walaupun ini tadi di Google check ace loh cuman musuhnya udah ketinggalan sampai sejauh itu. cuman ini uh, kekurangannya adalah kalian akan cepat bosan karena ngeliling-ngeliling gini doang. skill pun hilang, skill menghudi j. begitulah ya. maka dari itu ini sangat gampang untuk diterapkan untuk mencari duit ya. cuman kalau bosan kalian ya ambil balapan yang banyak peloknya aja lagi kalau ini kayak gini-gini tuh, tuh, maksudnya udah tinggal aja kok Easy, peasy. easy, easy. tuh, kalian lihat kaki gua nggak pernah pindah loh dari gas, nggak pernah gua ngerem, gua gas terus. apa itu ngerem? di sini nggak ada ngerem kan? Banting, atau, cuman kalau telat ngebantingnya, bakal berabe juga sih hampir 2 menit sudah sampai 50% ya? Ya. Nah. Kaling. Kaling kamera biar makin najif Oke, okay. sudah 95%, hampir finish Dan musuhnya pun kekejar hampir satu lap ya. Tuh, di depan musuhnya Gila, solo saya dah Finish Berapa? 4 menit 7 detik Oh, lumayan record nih <laughs> Record, biasanya gue 9 detik loh 4 menit 9 detik Oke, okay. dapat 34.000 bonus ya Harusnya tadi dapatnya 31.500 Cuman dapat bonus gara-gara tadi spare partnya Jadi ada logo B-nya Oke okay, semuanya semoga uh, tips ini membantu Bagi kalian yang mau nabung duit di The Crew ya Jadi itu aja tips dari gua Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye